Hmm, nggak viral. Hmm, kill Hmm, udah aja, gue langsung merata ini. Ini kaki langsung. Aku langsung, aku langsung. Tiga, langsung. mantap banget Enak banget sih tuh. you got a friend in me. You got a friend in me. Yo what's up, ma bro? Wow, skin legendary terbaru nih. Wow! Wow! Wow! Wow! Karakter terbaru ini. Sangatlah memukau, ma bro ya. Woo, gila men! Legendary Mentare terbaru, ma Gila ini favorit kalian mabro favorit kalian banget nih ya, mabro Yee. bagus ya hasil loh keren mabro cakep banget ya mantarai mantarai apa ya temanya kayak avatar 2 banget ini ya Wih. mantap There's me. mantap, ini mantap, mantap. masih sangat keren sekali mah, Bro ya. Dan kita bisa customize nih mah, Bro. Nih, kita kasih kacamata tuh. Nah, ada kacamatanya, nih ya. Keren sekali. Wah, gokil sih mah, Bro, ya. Mantare sudah lengkap ada legendnya yang belum ada legendnya ini arteri mabrur ya Aduh emang harus kita tunggu sih enggak tahu sampai kapan ya karena favorit gue itu ya salah satunya arteri kan dari dulu bro kalian tahu juga dan kita kedatangan skin legend dari pistol juga nih mabro wah gokil banget sih ini. ini pistol bisa kimbo bro dan pelurunya banyak banget ya sampai ratusan nih kalau pakai attachment magazine ya mabro nah ini pas nggak pakai akil yang pun Ini sih pistol No recoil asli Wah gokil banget sih ma bro ya Parah ya Wah langsung kita tes ke training mode aja ma bro. Let's go Oke okay, sebelum kita lanjutin videonya ma bro Untuk kalian yang pengen top up CP untuk gaca Langsung aja ke website gue bro www.odzstore.com Atau kalian bisa klik linknya di deskripsi di bawah ini ma bro ya Dan untuk kalian yang pengen beli akun Sultan Codem Dengan harga terjangkau ma bro ya Langsung aja follow instagram At .in, ma bro di Disana ada pilihan banyak sekali akun Oke okay? yo Let's go. Ya mabr gua dari training mode. Uh, lihatlah ini mabr gua inspect mantep banget, bro. Gokil enggak sih? Wah, wow, langsung aja nih mabr gua tes ya. Nih, hmm, mantap. Mantap. Bro, recoilnya parah banget ini pistol no recoil, bro. Asli. Wih, buat jauh ini nyampe cuy? Sumpah ini pistol Range nya kacau, Ben. Ya. Tuh, ya. Ricolet itu bisa ditahan, terus kayak pistol-pistol lain. Dan auto lagi ya kan? Mantep banget semua bro. Rasanya udah kayak SMG. Pelurunya pun bisa sampai 80 mah bro. Ini pelurunya 80 ma bro. Kalau kalian pakai attachment nambah pelurunya. Wah gokil. Jadi ya uh, bisa diatur seperti ini. Nanti gue kasih tahu gan attachmentnya. Atau kalian bisa yang tak tak tak tak tak tak gitu mah bro ya jadi bisa auto bisa enggak auto jadi terserah kalian pilih mana kalau gue sih auto ya kan ini mantap banget sih misalnya kita habis ngebunuh musuh set pelurunya habis ya kan kita langsung bisa bunuh mereka dengan pistol ini dengan sangat cepat tanpa perlu rip -amp. biasanya kalau pistol tuh kita suka rip M tuh ya nah kalau ini tuh auto men dan tersedia juga versi akibu nya mah bro Gokil, gokil ya! Lewet, ya. bawa main banget ya. Ih, asli loh, keren sih ini. Nah, nah. kayak gitu tuh, Ma Bro. Ya, mantep banget gak sih? Waktu itu sih, Ma Bro, dengan pistol ini, gue sih demen ya sama pistol ini. Ini akan menjadi best pistol di Call of Duty Mobile. Menurut gue emang best pistol sih, ini fix banget, Ma Bro. Kacau, Bro. Oke lah langsung aja mah bro daripada lama-lama kita review ke Ranked sekarang juga. Alright, alright mah bro. Makarov di sini kita lihat mah bro. Bagaimana rasanya menggunakan Makarov ini? Hei. Siapa kalau pe banyak sih mah bro? Best. Enggan dicoba. Sepertinya seperti itu. Hai, hey. sayang sekali, Bung. Nice nah bro. Get lebih mau bro. Oi, jangan coba-coba buat jarak jauh ya, ma bro. Pastikan buat jarak-jarak dekat aja. Wah, itu mantep sih. Kalian merasakan itu malah lurus Capture B. Woi pakai hmm, Oke, okay. dapat 1. Kacau, kacau 2 kill langsung saja. Uh, hampir dia kill. Nah, nice, cuma bro. Temen santai aja. Wo set, mantap banget guys. Skornya juga banyak banget ini, Mabr ya. 100 lebih, cuy. Iya. Oh, UAV hampir banget, bro. Hmm, mati lo. Tanding dulu. Nih, hmm, sakit banget, Bro. Sumpah, feret kentut parah. Hmm, dia tuh Bro. Hmm, kalian lihat itu mah, Bro. Aku dibalas oleh pistol bapak bro. <laughs> Sepertinya mereka tidak mau kalah ya. Iya suka banget. Ditambahin aksi move nih harusnya ya. Itu jadi, jadi mantep banget sih. Kali gimana right. sih? Bokil nggak sih? Hm, dapat satu. Langsung aja gua langsung rata ini. Tiga kaki langsung. Recon is standing by. We're capturing recon Oh my god Oh my god <laughs> Matiin -mati shotgun lagi gue Enemy has B. Hmm. Dia pasti pusing tuh Langsung tiga g bagaimana Ceritanya teman teman Aku lemparkan bom saja Cokarsi. Oke, kita tungguin sini. Lesternya gue pake laser yang ini kelihatan, ya? Jadi aman lah. Oh, no, gue gak realize ada orang di situ. Nice lah. Gimana ya? Rasanya tuh seperti gue lebih enak memakai senjata ini dibandingkan gue pakai senjata primary. kabur kabur kabur udah gitu fire-fire aja lagi kan asik banget gitu. oh, ampun jangan tembak saya ampun hmm. menangis kau dek menangis beneran menangis kau, Mangis, kau. Nice bro, nice bro. With enemy. Friendly shark RC is coming. gua hmm. ya, mati bro. Ini Google TInggal gue gua pake ya. Gua pake ya. Jadi nambah ulti. Berarti gua jadi 1200 kalau pake itu mah bro. Wah oh gila makin banyaknya pelurunya. Nangis kau Kita menang ya Selesai sudah Haha <laughs> Yo ma bro Gue udah di dalam game lagi like, Langsung saja kita gas ya Kasih tau yang serem-serem hmm. Hmm, Nanti kau hmm, Nanti triple kill coy Gak gue kasih ampun Gak gue kasih ampun Jauh-jauh, gua tembak pakai pendek ya ma Bro. Let's go. Ya Allah, gua lepas lagi maafin. Gue kira mati loh. Jadi kalian tidak perlu irit-irit ya kalau udah pakai senjata ini. Dapat satu. dapat dua kill, sumpah enak sih dapat lagi. nice banget ya ini, Hmm, gua suka, gua suka. I like this game, bro. Really. Hmm. Mantap, mantap. Eh, mantap, mantap. hati, mantap, mantap. Nice, kita pakai peneknya dulu ya. Gila, lurus banget parah cuy, asli Beranjing, kita bunuh dulu anjingnya Gila, langsung mati aja tuh orang Langsung aja mati dia, Bro. Mantap kok ada tripmine sih ya Allah ma Bro. sumpah dah itu orang ada ada aja tripmine nya mati gua sekarang tripmine everywhere eh, tapi ini gila sih senjata ya gua sekarang mau nyobain pakai yang versi scope nya kita ya yd ini pasti lebih better lagi gak sih? ya buat jarak deket sih eh, enggak jobs. lah tapi.. ini.. mid range nya itu It lho bro nya Noriko parah from... oh. hmm.. udah hmm. mantep oh. banget ya online. Mantap sekali, kan? Iya, masih. Mantap, gue sih. Mantap, Enemy taking... Enemy no recoil sih. No recoil. gue Mantap, Mantap, gue mah bro <laughs> Ahai, gue sudah gila, Udah mantap-mantap adalah ma ya. Saya tidak perlu menggunakan ulti. Kalau pakai ini, ini terlalu mantap. Dan saya mati sekarang. Asem sekali. Ini dering legend loh. gue bully ini orang-orang pakai pistol. Ini legend loh, ma bro gue bully orang orangnya yang pakai pistol sih Hmm. Hmm. Nangis kau Sip nangis dia Nangis kau mabro hmm. Enak banget Enak banget Friendly RC enak banget sih, Bravo. tuh. Oh, pelurunya nggak bisa habis lagi. Tuh, pelurunya banyak banget kan. Sebenarnya kalian tuh nggak usah digigit-gigit reload kayak gua. Tidak perlu sekali, cuy. Mana lagi? Udah, menang kita. GG enak ya, <SILENCIO> opes sekali bro sumpah. Ya jadi ini atau Attachment-nya ya bro ya ini untuk akimbo nya. Nah misalnya kalian nggak mau pakai dual akimbo, ini tinggal dicopot aja, oke. Okay. Terus uh, perknya kita ganti ke agensi suppressor ya. Tapi ini Asli, misalnya, kalian bermasalah dengan atur uh, recoil kalian. Ya, kalian nggak bisa mengatur atau mengatasi recoil kalian. Kalian tuh, ya, ini cocok kalian pakai ini contohnya nih uh, oil can suppressor atau kalian bisa pakai attachment-attachment tertentu nggak usah pakai full automatic fire ini diganti dengan ssl 308 mm ini tapi nggak jadi auto jadi jedak jaduk jedak aja tapi ya itu semua terserah kalian mau bro kalau gue ya lebih worth it ya full auto aja Misalnya kalian nggak bisa ngatur recoil kalian ya belajar auto recoil gitu nahan recoil pakai jari Misalnya nggak pakai giro ya kan atau kalian pakai giro tinggal kebawain aja itu lebih simpel banget sih mah bro okay? Aku sangat suka lah ini ya Dan lecernya ini bisa diganti aja ke WC Laser Tactical ya Misalnya kalian gak mau pakai yang akimbo Karena kalau akimbo kan kita bagusin fire nya Soalnya kan gak bisa pakai ADS Gak bisa nge-scope Jadi percuma juga kalian pakai yang bagusin ADS Tapi kalian mainnya fire Itu sayang sekali Oke okay? Ya udah, mabruk yang gitu aja untuk video kali ini. Mabruk, makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya yang mabruk gitu aja untuk video kali ini. Ya, yep. see you dah Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.